Pengantar Kitab Dua Tawarih Buku Dua Tawarih merupakan lanjutan buku Satu Tawarih. Buku ini mulai dengan kisah pemerintahan Raja Salomo sampai wafatnya. Setelah mengemukakan kisah pemberontakan suku-suku utara di bawah pimpinan Yerobeam melawan Raja Rehabeam, buku ini hanya mengemukakan sejarah Yehuda, yaitu Kerajaan Selatan. Sampai jatuhnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum masehi. Garis besar isinya, Pemerintahan Salomo, Tahun-tahun pertama, Pembangunan rumah Tuhan, Tahun-tahun kemudian, Pemberontakan suku-suku utara, Raja-raja Yehuda, Jatuhnya Yerusalem.